Nah, adab orang yang hadir di situ bagaimana? Jadi tadi adab dia. Sekarang adab orang yang hadir di situ di antaranya, menurut Madzhab Syafi'i dilakukan al-ijja. Al-ijja itu menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat, ke arah kiblat. Menurut Madzhab Syafi'i, yang paling utama adalah dia meletakkan orang yang akan meninggal tersebut di lambung kanan sehingga wajahnya menghadap kiblat kalau dia tidak mampu kerana sakit lambung kanannya diletakkan lambung kiri sehingga tetap dia menghadap apa? kiblat kalau dia tidak bisa lambung kanan lambung kiri maka kakinya ke arah kiblat telapaknya ke arah kiblat kemudian kepalanya diletakkan bantal agar dia menghadap ke kiblat kalau bisa dilakukan ini yang terbaik ini ada khilaf tapi masalah ini ada khilaf dalam masalah ini baik ulama' mutakadimin ulama' mutakhirin Madhab Maliki mengatakan tidak disunnahkan. Imam Malik ketika ditanya dia bilang tidak ini bukan amal masyarakat kota Madinah, tidak ada. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Berdal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat yaitu al-Ka'bah qiblatul muslimin ahya'anu amwatan. Atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin hidup maupun apa? maupun mati. Allah alam bisawab. Dalilnya masih terlalu global. Pertama, sehingga kalau mengatakan sunnah agak sulit Yang kedua, Nabi SAW sendiri tidak melakukannya Nabi SAW ketika meninggal-meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Mata baina haqinati wadaqinati Kau SAW wafat di pangkuanku, di antara leher daguku dan di antara dadaku Itu Rasulullah SAW kepalanya kira-kira di sini Kan tidak disebutkan menghadap kiblat atau tidak Rasulullah SAW tidak minta untuk dihadapkan ke arah kiblatnya Demikian juga tidak diriwetkan dari para sahabat ketika mereka mau meninggal, minta dihadapkan ke arah kiblat, sehingga dalil untuk mengatakan mustahab agak sulit kemudian yang berikutnya orang kalau sudah mau meninggal, sulit kita mau rubah-rubah gerak kanan, gerak kiri sulit kan? Lagi sudah di ICU kita mau kanan, kiri dia kita cari posisi yang nyaman bagi dia karena meletakkan badan di lambung kanan tidak mudah berat bagi seorang yang sedang dalam kondisi apa? sakit demikian juga meletakkan lambung kiri juga agak sulit tapi intinya ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. ta'ala ada khilaf. Artinya kalau ada mayat atau orang yang akan meninggal dunia ingin dihadapkan ke kiblat, tidak ada masalah. Ya. Tapi untuk mengatakan ini sunnah, saya tidak menemukan dalil yang tegas. Tapi inilah madhab syafi'i sehingga kalau di masyarakat mengatakan hadapkan ke kiblat ya biarin aja. Memang itu ada khilaf dalam masalah masalah ini dan bagus seorang menghadap apa kiblat. Cuma kalau kita bilang bagus, iya, tapi kita tidak bisa mengatakan adalah disunnahkan karena disunahkan butuh dalil yang spesifik. Dan saya tidak menemukan dalil yang spesifik dalam masalah ini sehingga khilaf di kalangan para ulama. Ya Allah, Ta'ala, alam. Tapi kalau sang mayat mengatakan, saya ingin menghadap kiblat, silahkan yang menghadap kiblat. Saya ingin meninggal dalam kondisi menghadap apa? Kiblat, menghadap Ka'bah, silahkan. Ibn Al-Musayyib, said Ibn Al-Musayyib seorang tabi'in. Uh, ketika dia mau meninggal, kemudian diarahkan waj wajahnya ke arah kiblat, dia gak mau. Dia bilang, "Saya enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak perlu itu, kembalikan posisi saya semula." seakan-akan dia tidak ingin dianggap sebagai apa sunnah, sehingga dia termasuk ulama yang tidak mau kalau dia mau meninggal. Meninggal biasa aja, dia tidak menganggap sunnah harus menghadap apa kiblat. Beda kalau meninggal, meninggal baru dikuburkan menghadap apa kiblat.